Selamat datang di channel Sehat Alami. Jika merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen dan subscribe. Manfaat buah manggis untuk ibu hamil Buah manggis kaya akan nutrisi dan senyawa bioaktif yang bermanfaat untuk kesehatan ibu hamil dan perkembangan janinnya. Beberapa manfaat buah manggis untuk ibu hamil antara lain. 1. Sumber antioksidan yang baik Buah manggis kaya akan senyawa antioksidan seperti santone, yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Selama kehamilan, tubuh ibu mengalami peningkatan produksi radikal bebas, sehingga asupan antioksidan yang cukup penting untuk melindungi kesehatan ibu dan janinnya. 2. Meningkatkan Sistem Kekebalan Tubuh Kandungan vitamin C dalam buah manggis dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, yang merupakan penting untuk mencegah infeksi selama kehamilan. 3. Meningkatkan kesehatan pencernaan. Serat dalam buah manggis dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan ibu hamil dan mencegah sembelit. 4. Membantu mengatur tekanan darah. Buah manggis dapat membantu mengatur tekanan darah selama kehamilan karena kandungan kaliumnya yang tinggi. 5. Membantu mengurangi risiko komplikasi kehamilan. Kandungan zat besi dalam buah manggis dapat membantu mengurangi risiko anemia pada ibu hamil. Selain itu, senyawa antiinflamasi dalam buah manggis juga dapat membantu mencegah atau mengurangi risiko terjadinya komplikasi kehamilan seperti preeklampsia. Meskipun buah manggis bermanfaat untuk ibu hamil, tetapi tetap disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Konsumsi buah manggis dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan diare atau efek samping lainnya.